Shalom adik-adik yang terkasih, jumpa lagi di Selamat Pagi Teruna. Bagaimana nih kabar adik-adik hari ini? Kakak harap kalian baik-baik saja ya. Pada pagi ini, Kakak mau temenin adik-adik untuk bersatu teduh dan membaca firman Tuhan. Baca Alkitab hari ini dari Yunus 2 ayat yang pertama hingga yang kesembilan. Dari Yunus 2 ayat yang pertama hingga yang kesembilan. Namun sebelum itu, yuk kita berdoa. Kita berdoa. Alah Bapak kami dalam kerajaan surga yang kudus Terima kasih Kau telah memaungkan kami di pagi hari ini Dengan tubuh yang sehat tanpa kekurangan suatu apapun Ya Bapa, setaragi kami akan mendengarkan sedikit renungan padamu pagi hari ini apa ya Bapak kira yang kau sertai renungan padamu Hari ini agar dapat berguna Dalam kehidupan hari kami Hari atas hari ya Bapak Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Yang sudah berdoa dan mengucap syukur Amin Bacaan kita dari Yunus 2 Ayat 1 hingga yang ke-9 demikian firman Tuhan. Berdoa Yunus kepada Tuhan, Allahnya dari dalam perut ikan itu katanya, dan kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak dan kau dengar suaraku. Telah kulemparkan lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan lalu aku terangkum oleh arus air. Segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku, dan aku berkata.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 ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan dan sampailah doaku kepadamu ke dalam baitmu yang kudus. Mereka yang berkeluh teguh pada Berhala kesia-siaan, mereka lah yang meninggalkan Dia yang mengasihi mereka dengan setia. Tetapi aku dengan ucapan syukur aku akan persembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan, di luar pada hari ini, dikejar oleh kasih, aku melarikan diri darinya sepanjang malam dan sepanjang hari. Demikian pembukaan puisi terkenal *The Hound of Heaven*, karya pe penyair Inggris Fra Francis Thompson. Thompson menggambarkan tentang pengajaran Tuhan Yesus yang tidak kenal lelah, sekalipun Thompson berusaha bersembunyi, bahkan melarikan diri dari Allah di akhir puisinya sang penyair menyimpulkan benar aku yang terus engkau cari kasih Allah yang setia mengajar manusia merupakan tema utama kitab Yunus Kit Nabi Yunus menerima tugas untuk memberitahukan kepada orang-orang Niniwe -orang musuh burikan bangsa Israel bahwa mereka harus bertobat dan berpaling kepada Allah tetapi ia justru melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan ia pun naik ke kapal yang berlayar ke arah yang berlawanan dari Niniwe. Tetapi tak lama kemudian kapal itu diterjang badai yang sangat dahsyat. Untuk menyelamatkan awal kapal, Yunus dicampakkan ke dalam laut. Lalu ditelan oleh seekor ikan besar. Dalam puisi doa, doanya yang indah, Yunus mengungkapkan bahwa sekalipun ia berusaha sekuat tenaga untuk melarikan diri dari Allah, Allah tetap mengejarnya ketika Yunus tidak mampu lagi mengatasi persoalan dan perlu diselamatkan, ia berseru kepada Allah dalam doa dan berpaling kepada kasihnya. Allah menjawab dan menyelamatkan bukan hanya Yunus, tetapi juga bangsa Asyur yang dibencinya. Daya 3, sepertinya digambarkan kedua puisi di atas, mungkin ada kalanya dalam hidup ini kita mencoba lari dari Tuhan. Namun, di saat seperti itu, Yesus tetap mengasihi kita dan berkarya untuk membawa kita kembali kepada hubungan yang baik dengannya. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Adik-adik, yuk kita meminta roh kudus menguatkan hati kita untuk menjalani hari ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami dalam kerajaan surga yang kudus, terima kasih kami sudah mendengarkan sedikit renunganmu pada pagi hari ini. Ya Bapak, setelah lagi kami akan melakukan aktivitas kami, kira yang kau menyertai aktivitas kami dari pagi hingga malam nantinya Bapak. Kau beli kekesehatan, kekuatan marifat yang hanya daripadamu saja ya Bapak. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jaga kesehatan selalu adik-adik, ya Tuhan Yesus memberkati.